Oke okay, ketemu lagi bersama saya Heria Rifin dan ini adalah video keempat dari tutorial bagaimana membuat akun Google My Business dan di video keempat ini kita akan membahas bagaimana caranya mengoptimasi akun Google My Business kita yang sudah kita buat sebelumnya seperti apa cara optimasinya simak terus video ini Ya, jadi ketika kita sudah membuat akun Google My Business, maka langkah selanjutnya adalah mengoptimasinya. Banyak sekali di antara kita, kadang-kadang uh, nih ya, bikin bikin aja nih, bikin akun, kemudian habis itu sudah ditinggalkan tanpa dioptimasi. Apakah bisa muncul di Google? Ya bisa, tetapi tentunya akan kalah bersaing dengan akun-akun uh, yang lainnya yang uh, dioptimasi. Pertanyaannya adalah, apa saja sih yang dioptimasi? Mari kita lihat apa saja yang dioptimasi dan seperti apa caranya. Oke, pertama kita buka akun Google My Business kita yang sudah kita buat, kita masuk ke google.com, lalu klik yang di bagian sini, nanti ada profil bisnis di sini, tinggal klik saja. Nah, di sini nanti akan terlihat semua akun kita yang kita buat melalui Gmail yang ini ya, saya menggunakan akun Gmail yang ini, dan di sini ada beberapa uh, toko atau beberapa listingan dari Google My Business kita Nah, hari ini saya coba mau mengoptimasi yang kemarin baru saya buat yaitu toko mainan edukasi, caranya tinggal klik saja nanti akan diarahkan masuk ke dashboardnya pengelola profil bisnis nah, tampil aja seperti ini nah ini baru saya buat kemarin dan ini belum dioptimasi sama sekali Lalu pertama, apa sih yang perlu dilakukan uh, atau perlu diedit, edit, di setting di dalam dashboard ini? Yang pertama adalah kita lari ke bagian uh, info. Ya, Jadi kita lari ke bagian info. Ini kita lengkapi dulu nih informasi dari profil bisnis kita. Oke, yang pertama toko mainan 2.11 sudah, kemudian alat-alatnya sudah, tambahkan area layanan. Nah area layang ini apa? area layar ini adalah area, area mana saja yang mencakup daripada tempat bisnis kita misalnya saya ada di Bekasi Utara di Bekasi lah secara khusus gitu ya maka mau mengarah kota mana? misalnya Jakarta Timur saya masukkan Jakarta Timur gitu ya Jakarta Timur, cari Jakarta Timur nah ini bisa mainkan kemudian misalnya mana Cikarang misalnya. Oke, misalkan layanan Cikarang tadi Jakarta Timur belum tersimpan Jakarta Timur apalagi misalnya Depok boleh ini sebagai contoh saja ya jadi Uh, layanan adalah uh, Tambah area layanan adalah supaya uh, bisnis kita pasti bisa dilihat sama orang-orang yang masih tercakup di area layanan yang kita masukkan tadi. Nah kalau sudah kita klik terapkan. Oke. Okay. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tambahkan jam buka. Nah ini juga penting. Ini kita perlu ta uh, tambahkan jam buka. Minggu misalnya tutup ya. Udah senin buka, selasa buka rabu buka, kamis buka, buka, Jumat, buka, Sabtu, dan Minggu, libur, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu e, setelah harinya, kita juga e, harus menuliskan jam buka dan jam tutupnya. Misalnya, buka 24 jam, atau ada jam tertentu, misalnya kita sesuaikan dengan jam bukanya ya, jam 9 sampai dengan jam 18 misalnya. Sudah. Jam sembilan saja supaya cepat kemudian tutupnya sama jam 18 setiap hari oke okay. jadi kita uh, saya uh, melakukan setting jam buka dan jam tutupnya adalah senin sampai dengan jumat buka dari jam 9 sampai dengan jam 18 uh, sore ya nanti kalau sudah tinggal terapkan Oke, okay, sekarang jam buka dan jam tutupnya sudah, apakah ada jam buka lainnya, misalnya ada jam khusus, atau saya tidak ya tidak perlu, jam buka lainnya atau jam khusus saya tidak masukkan, nomor handphone sudah, kemudian tambahkan situs, ya silakan masukkan situsnya, kalau misalnya tidak memiliki situs atau website bisa masukkan link akun Instagram, link akun Facebook, atau sosial media yang lainnya bisa dimasukkan. Oke selanjutnya apalagi yang perlu dioptimasi selanjutnya adalah uh, anda harus selanjutnya adalah kamu harus memasukkan uh, deskripsi dari bisnis kamu gitu ya caranya gimana caranya ada di bagian tambahkan deskripsi bisnis nah kita klik saja di sana nah di sini kita buat uh, deskripsinya jadi dibuat dulu di notepad deskripsinya sesuai dengan kata kunci yang sudah kita riset. Kalau kamu belum tahu caranya uh, riset kata kunci, bisa lihat video sebelumnya ya yang membahas mengenai bagaimana cara riset kata kunci. Nah, kalau karena saya sudah uh, menyiapkan deskripsinya, maka saya akan tinggal copy paste saja. Saya akan taruh di sini. Nah, pada dasarnya yang paling penting adalah pertama kita menjelaskan mengenai produk dan jasa yang kita uh, jual gitu ya ada di paling bagian paling atas seperti ini saya bilang toy comics toko mainan edukasi murah di Bekasi dan ada kata kunci toko edukasi murah, toko mainan edukasi murah di Bekasi kemudian ada kata distributor mainan edukasi anak usia 8 bulan sampai 7 tahun nah ini kata edukasi mainan anak dan sebagainya ini tetap saya masukkan karena ini adalah sebuah kata kunci Lalu di paling bawah, nanti kita juga bisa masukkan beberapa kata kunci yang memang sudah kita pilih, gitu ya, seperti mainan anak usia satu tahun, dua tahun, anak e, TK, PAUD, balita, dan sebagainya. Saya masukkan di paling bawah. Oke, kalau sudah kita terapkan, oke. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan e, dibuka pada bulan apa, tanggal berapa ini bisa dimasukkan. Ini saya sudah masukkan. Yang terakhir adalah kita bisa memasukkan foto, uh, menambahkan foto dan logo dari profil bisnis kita Yang pertama adalah logo, kita ambil logonya dulu Oke. Okay. Pastikan uh, kalau kamu belum punya logo silahkan buat logo, gampang bisa di canva, bisa di uh, photoshop dan lain sebagainya Yang pasti uh, buat sesederhana mungkin logo kalian, kalau sudah terapkan logo Ini hanya contoh saja ya. Oke, okay, selanjutnya adalah sampul. Sampulnya mau yang seperti apa? Oke, okay, saya mau sampulnya yang ini misalnya. Ya, jadi disiapkan beberapa foto yang menurut kamu itu bagus gitu ya, terbaik untuk bisa dipasang di sini dan akan dilihat oleh calon pelanggan kamu. Nah, kemudian interior. Interior saya coba pilih yang ini. Oke. Okay. Kemudian eksterior, nah, tinggal kita ikutin saja ya. Eksterior uh, saya pilih yang ini aja karena saya tidak ada gambar eksterior. Saya coba pakai contoh yang ini saja. Oke, okay, nah video, nah video kalau memang punya video silakan masukkan video di sini. Oke, okay, untuk foto sudah dimasukkan semua. Selanjutnya apa lagi mas? Nah selanjutnya adalah produk. Jadi ada di bagian sini, uh, di bagian bawahnya foto. Nanti ada produk, kita klik produk di sana. Nah, kita bisa membuat uh, halaman produk seperti toko online atau seperti yang ada di marketplace uh, di dalam akun My Business kita. Kita coba seperti apa caranya. Klik mulai, kemudian kita bisa pilih foto. Siapkan dulu foto dan uh, deskripsi dari produk tersebut ya. ini saya sudah siapkan, yaitu pertama misalnya ini. Oh iya, yeah. saya berpilukan. sebelum Sebelum kita mengupload semua fotonya, kalau bisa foto-foto yang akan kita upload ini kita rename dulu nih caranya adalah kita select foto yang akan dimasukkan misalnya nah, masukkan kata kuncinya misal toko mainan anak mainan edukasi anak misalnya gitu ya nah ini kan udah-udah muncul semua namanya udah berubah nah ini baru nanti bisa diupload gitu ya diupload upload ke uh, Google My Business kita. Kenapa? Kenapa harus jadi name? Supaya gambar juga memiliki kata kunci. Karena ada juga orang yang mencari produk melalui Google Gambar. gitu ya. Nah, ketika mencari Google Gambar maka produk kita juga akan muncul. Kita lanjut. Mulai. Oke, produk kita pilih fotonya. Misalnya yang ini. Oke, nama produknya apa? Nah, saya coba yang... Nah, ini ya. Ini deskripsinya sudah saya siapkan, jadi tinggal copy paste saja nama produknya dan deskripsi produknya maaf, nah, deskripsi produk dan ini nama nama judulnya ya. kemudian kategori baru bisa misal mainan edukasi kenapa-apa, kita masukkan kata kunci di sini boleh harganya berapa, misalnya 145.000 misalnya SPP ya lalu tambahkan tombol tombol tombol apa tombol beli misalnya ini bisa pesan online beli pelajari lebih lanjut dapat promo dan sebagainya kalau saya biasanya ya sudah pesan online atau beli misalnya saya beli nah beli ini larinya kemana misalnya ke WhatsApp kita ya udah kita tulis uh, apa namanya link WhatsApp kita misalnya wa.me garis miring enam dua delapan delapan lima delapan jadi kalau di klinik langsung terhubung ke WhatsApp saya gitu ya simpan oke okay, nah ini mainan uh, satu contoh uh, cara membuat produk di sini ya nanti ini tertunda jadi diverifikasi dulu sama Google kalau tidak mengandung uh, kesalahan atau menyalahi aturan akan ditampilkan Oke, okay, selanjutnya ya tambah lagi produknya, misal saya tambahkan satu lagi ya, yang ini. Oke, okay. nah yang satu lagi, deskripsinya sudah saya siapkan juga. Nah ini bisa langsung dimasukkan di deskripsi dan namanya ya. Oke, okay. mana namanya? Nah ini buku. Nah misalnya kategori baru, saya mau bikin kategori baru. Buku edukasi misalnya. Nah, Oke, harganya berapa? Misalnya harganya tujuh puluh Oke, tambahkan opsional, beli seperti biasa, wa dot me miring Misalnya seperti itu ya. Jadi tinggal tinggal disesuaikan dengan nomor handphone WhatsApp uh, kalian semua. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara membuat produk di Google My Business dalam dalam. ini adalah salah satu optimasi ya supaya Google my business kita muncul di halaman utama Google. Nah, selanjutnya apa sebenarnya? Ada satu lagi yang paling penting dari semuanya, gitu ya. Ya bukan paling penting dari semuanya, semuanya penting gitu ya. Dan tapi ini adalah sesuatu yang sangat uh, penting juga yang bisa mengangkat tas daripada profil bisnis kita di Google yaitu ulasan. Nah, ulasan ini nanti bisa kita uh, baca cara ya bagaimana caranya uh, bisnis kita ada ulasannya dan sebagainya nanti akan dibahas di uh, video selanjutnya. Oke, okay, nah, okay, nah, itu adalah cara mengoptimasi beberapa uh, settingan yang ada di dalam Google My Business kita. Tadi sudah kita uh, optimasi di bagian info, kemudian ada di bagian jam buka, kemudian deskripsi, foto, dan yang terakhir adalah produk, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih penampakan daripada uh, akun kita. Kita bisa klik di sini, coba di Oke. Okay. Nah, ini adalah punyanya kita nih ya, punya uh, kita. Kok fotonya belum muncul mas? Karena tadi fotonya masih di di verifikasi dulu ya. Kalau, kalau unik sudah muncul di sini. Ini adalah alamatnya ada deskripsi dan sebagainya nah. oke, okay, nah itu adalah cara bagaimana mengoptimasi akun google My Business kita nah selanjutnya apalagi mas yang bisa dioptimasi oke okay, kita lihat dulu ya jadi kita masuk ke dashboard lagi nah di sana sebenarnya ada satu lagi yaitu postingan nah kita bisa melakukan uh, atau menulis postingan ya satu hari sekali lah atau satu hari dua kali supaya akun kita juga semakin naik gitu ya, semakin bagus di mata Google. Nah postingan ini ada beberapa, yang pertama ada postingan tentang COVID, gitu ya, kita bisa menuliskan tentang COVID, kemudian tentang penawaran, kemudian tentang produk, tadi sudah, kemudian yang terakhir adalah e, tentang yang baru misalnya, oh iya ada satu lagi acara, misalnya kita ada di bazar event tertentu, kita juga bisa membuat postingan di sini, gitu ya, jadi ada judul acara, tanggal dan tanggal mulai dan tanggal akhir, kemudian yang baru, misalnya ada produk baru kita bisa masukkan di sini, gitu ya. atau ada promo-promo terbaru kita masukkan di bagian penawaran. Nah ini adalah uh, salah satu juga supaya uh, salah satu optimasi juga supaya akun kita juga muncul di halaman uh, utama Google. Nah ini sebenarnya mudah sama sama sekali mudah. Misalnya untuk postingan COVID gitu ya saya tulis seperti ini misalnya. Uh, toko kami, nah, misalnya toko kami. Sudah menerima kunjungan dari para pelanggan, semua karyawan kita sudah divaksin lengkap. Dimohon para pengunjung terus menerapkan protokol kesehatan dan memakai masker ada gitu ya. Terima kasih. Nah, ini bisa seperti ini bikin bikin e, postingan mengenai e, Covid gitu ya. Nah, Begitu juga nanti tab penawaran, kemudian yang baru. Nah, cara itu bisa tinggal di otak ketika aja. Itu mudah sekali seperti e, kamu posting di Facebook ataupun Instagram gitu ya. Itu semudah itu gitu. Nah, Ya sudah ini adalah uh, sedikit cara bagaimana mengoptimasi akun Google kita Dan setelah ini akan ditinjau dulu sama si Google gitu dengan uh, mereka Kalau tidak uh, menyalahi aturan maka postingan kita, foto kita dan semua yang informasi kita masukkan tadi Akan ditampilkan di akun kita dan selanjutnya Ketika ada orang yang mencari maka Akun kita akan muncul di halaman utama Google. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa lihat video sebelumnya mengenai penjelasan daripada Google My Business. Cara riset kata kunci dan cara daftar Google My Business. Dan ini adalah video terakhir, yaitu video cara mengoptimasi akun Google My Business kita. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Nama saya, Harry Arifin. Sampai jumpa.